Sing bisa perpanggil kau balik vale. Desember tahun bisa kau pasti balik vale. Kau bertunjangan jadi alasan putus kau susah mau Menyasal beta, Menyesal betam Kenapa kan? Seng balik, tahu tahun tapi nona kok pariente. Kau suka wing di sana Do bilang. Tadi kami sampai jantung Betasin bisa harapannya kalau memang kau suka Rindu Ni ma tapi sekarang kau suka wing di orang lain. umpah ide kita buju Kau badan, kita jadi baju Perlindungi kau selalu Bikin luka berlalu Tapi kenapa? Karena beda kota katong tunggu harapu Bisa apa? Sampai kau anggap Abu lalu kau sapu Kau tahu beta paling sayang sekali Bukan baru beta bilang satu kali sumakang tawong katong dua jaling Baru dengar kabar dia pasang cincin. Nampak kau No naseng bisa parbalik kembali. Oh. Suyakin kau yang jadi beta pun ratu Lengkapi rusuk kiri yang kurang satu Sujanji deng sumpah katong mesti mampu Tapi kenapa kau diam Kasian beta orang Perli aku bahagia Bita sen bisa harapannya Kalau memang kau sing balik Empat tahun kele Tapi non aku parlente Kau suka weng Disana dong bilang Tak tikam sampai Jantung Bita sen bisa banyak Kalau memang kau sulai Rindu nima polo Tapi sekarang kau suka weng Dengan orang lain Empat tahun silam, tong masih di bangku. Ko yang di hati selalu beta bangku. Sin bisa lupa kenangan itu. Dulu top satu, sekarang kau jauh. Dulu bilang lupa sih, sekarang dia kesukaan. Dengar kau pun, yang datang bilang sayang jam tujuh. Sekarang kau bikin bagi dulu cuma bisa ingat masa lalu dan tak punya hari esok luka hias dalam hati patah pas menyadari kau pulang so jatuh hati salah tanpa sampai sumeng hayal kata nanti masuk Dona ajak beta buka hati mar sekarang cinta sutago so dan ruang bikin katong sing satu karena suruh sabar sanuna sing mampu oh. Kita dah empat tahun tiap kata alas ni surat tak kasih tinggal sah Sakit memang sakit biar beta laki-laki air mata sempurna kiri biar tau kisah Kita dah bisa, bisa harapannya kalau memang kau sing malih Empat tahun kele tapi nona kau parlente Kusuka di sana dong bilang Tati kam sampai jantung Rindu, nima, Rindu, nima, para tapi sekarang lain